Shalom adik-adik terkasih, apa kabar kalian? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Ketemu lagi kita di Selamat Pagi Teruna. Nah pagi ini kakak mau temenin adik-adik untuk bersaat teduh bareng nih. Bacaan kita hari ini terhambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-9. Yuk sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Bapak karena pagi hari ini kami boleh bangun untuk bersaah teduh. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Caranya kami boleh mengerti dan kami boleh pahami.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 Pada usia senjanya, ingatan Nyonya Godrix sudah mulai memudar seiring dengan kenangan akan hidupnya yang sarat dengan kesulitan sekaligus kebaikan. Sembari duduk di depan jendela yang terbuka ke arah Teluk Grand Traverse, Michigan, beliau meraih sebuah buku catatannya. Dalam buku itu, ia menuliskan kata-kata sebentar lagi tidak akan ia kenali sebagai tulisannya sendiri, yaitu saat ini aku sedang duduk di kursi favoritku dengan kaki bertumpu pada ambang jendela dan hati yang begitu bergembira. Gelombang laut yang berkilauan terus bergerak, mengalir entah kemana, aku tidak tahu. Namun demikian, terima kasih bapakku di surga atas anugerahmu yang tak terhingga banyaknya dan kasihmu yang tidak berkesudahan, aku selalu merasa takjub. Bagaimana mungkin aku begitu mengasihi pribadi yang tidak dapat kulihat? Rasul Petrus juga mengakui kenyataan yang sangat menakjubkan tersebut. Ia pernah melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Tidak seperti para pembaca suratnya. Petrus berkata, Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Petrus 1 ayat 8 Kita mengasihi Tuhan Yesus bukan karena kita diperintahkan untuk melakukannya adik-adik melainkan karena pertolongan Roh Kristus sehingga kita pun mulai melihat betapa besar kasihnya kepada kita kita tidak sekedar mendengar bahwa dia mempedulikan orang-orang seperti kita nih tetapi kita juga mengalami sendiri keajaiban dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu yang tidak terlihat dan rohnya secara nyata dalam setiap masa hidup kita demikian renungan kita pada pagi hari ini yuk kita minta roh kudus untuk menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita mari kita berdoa Tuhan terima kasih Bapak atas firmanmu yang boleh kami baca dan renungan pada pagi hari ini kiranya kami boleh mengerti kami boleh pahami dan kami boleh menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari sekarang kami akan beraktivitas ya Bapak Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh sertai kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin Jaga kesehatan selalu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!